Waspadai GBP/USD sedang mencoba rebound. Secara umum, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi rebound bullish dan jika diperhatikan harga sedang tertahan di area resistan. Jika pergerakan GBP USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,32083 sampai 1,31936 juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,32076